Di Jawa Barat belum pernah ditanya seorang Dirham, Pak Bel dan UGM, tangkrut apa betul Pak teori itu. Jawa Barat belum betul tidak betul itu kita tidak punya otoritas untuk betulkan apa enggak. Karena itu kan di luar otoritas kita saya organisasi penglihatan, sampan bumi bumi rausan, pengiran rusak ya rusak. Sampan bumi bumi awet pengiran rusak, ya rusak. Oke, kalau upaya rani penting enggak? Ada ini, pengiran itu, kita urap penting saya pernah juga masih di Bojonegoro, ditanya salah, suja, salah satu peserta dia kebetulan sering pada aku kata desain UGM begini-begini tak tahu ini saya tak tahu apa teroris kan, tak tahu saya tenang tahu maksudnya saya nyebut bahwa yang mulai itu dosen UGM atau dokter atau profesor maksudnya saya dalam rangka membawa nama besar benaku grogi saya tak tahu jamaah ini grogi apa pancengnya ini tak tahu aku profesor nyebut itu dengan arti nama besar grogi tak warai sama artinya saya perlu profesor tak jawab monggo ikuti maklum mana Pak itu teroris ini menekan kita seperti instil seperti teori talpa apa, macam-macam ini lah santri kan kan itu yang Akhirnya kan uji kiai paling terbelakang kayak Jadi pertanyaan nih, Ibu. tak takut, maksudnya sampai nyebut dokter, profesor, ugi, Ibu, dalam rangka neural apa dalam rangka gue lugu, banyak rombongan itu. Maksudnya ibu itu ini tempe orang rugi, tak terang, mau saya ingat, mau makhluk ya makhluk Dalam itu, ya makhluk itu, alam, tinggi, sama tau, apa nih? percaya ini alam, ya, pengiran Quran bang oke sudah. takut apa bener Dan tidak masalahnya sekarang itu sudah banyak tidak. Kita ini sering kalah dengan teror-teror itu. Menurut teori ini, teori ini. Misalnya berapa ribu, mati mungkin juta yang berogit dengan teorinya Darwin bahwa ada teori evolusi. Oh, teori manusia itu asal teradunya tentang sedang mau cerita di sedan di antara kecamatan tersebut Dana terkenal ekstrim, santri next, nonton guru berjaga-raja di bahwa Manusia itu ada dari keran tak kelas metu kabeh, Pak tak ada mau diajar oleh turunan kera. Pak. <murna> <murna> metu, cakram. Meski kita ini nggak mau diajari, punya guru yang masih keturunan dengan... <murna> <SILENGALAN> masalah lu nak orang -orang tidak disebut ini gini gini orangnya debat gini gini de -de -de -de. nah, ya, siapa ya, nah, itu mati mati itu apa kalau kita ini kita sering terjebak ya karena penulisnya itu orang besar punya anak besar kita ini grup Ya ini, sementara kadang ngadepi sesuatu yang beda berkonsep Quran apa hadis. Dulu saya pernah harus ditanya di kampus itu penulisnya ini adalah ini ini. Itu tadi judulnya menakar keabadian surga dan lo kapan-kapan kebetulan ketemu penulisnya, pergi kebetulan saya punya link punya jalurnya. Ape, tak sakoh, itu. Iku, pak, lu, ya, apa tak takut? Ibu pak, loi apa menang sambil tulis ini menakar nasibku. <laughs> ya, <laughs> Jordan si <laughs> <laughs> <Nge -bate? laughs> mikir mengidiom, mikir perkolli, iya. <ti> Menakar <wo? ti> Nawa, ini con tak nih, nih. tak <ti> Melani nah, Nabi Dewi Jujur, wala' alam ibu Aku itu Madiun Nabi, para penggerak orang ngerti barang, go? ya Nabi dan pemeyayaan, itu pesan tauhid dan pemeyayaan. Lu <laughs> dia tenan, Majenin Tauhid itu mohon, Lu sampe tak baca atau disuruh lima, disuruh tahu mohon. Ini Nabi Dain ngateng, kulla Amin Nikulin Nafsi. Yes? Mas Alwalah Dordon, Illah Masyaf. Wah, aku ini lho, waktu Dewi Nabi, aku udah roh. Aku ini pak pintu karbo manfaatlah Amin Nikulin Nafsi. Maaf awal-awal, aku dewe nafir, dok. Daturung tari dengan kotoran jantan merah ini, walaupun Walau alam dulu, walaupun tuh, taktar tuh, alam dulu, walaupun tuh, alam dulu, walaupun tuh, aku dulu, walaupun tuh, alam dulu, walaupun tuh, alam dulu, walaupun tuh, alam dulu, walaupun tuh, alam dulu, walaupun tuh, alam dulu, walaupun tuh, alam dulu, panah, tuh, alam dulu, Lalu ngomongin nabi, nabi, Muhammad, barang, ngomongin ngertiin, maka ngertiin prospek. Mengerpuh nabi, ngomongin nabi Muhammad, ngertiin nabi Muhammad, ngertiin nabi Muhammad, nabi nabi nabi nabi Suatu dewa atau mengalami barangnya. Lalu kenapa aku ada Nabi Muhammad tau dusir ke Mekah? Ijroh akhirul rokaah kabeh. Munculnya Nabi pertama sang Alhabbasatul ulami dusir diantemimta bayi-bayi. Ijroh <tik> kedua ya diantemiman lagi ijroh ketiga postek kemeti. Lalu nampak mau itu mau itu arah lah aku kangenilan yang sagara. <tik> boh, pertama jadi Nabi langsung jumhur langsung menjadi meti Pak, ya tadi Nabi ngendikane ku fulkar aku dhewe ora ora para goe pematur ora milah nang ape ape tok ngendi dari tengale leher Walau kuntu alamul wa balastaqtar tu min ha. Mung ana penting, moko ng Quran penting. Quran tuh dalam banyak halung kita nang moko nang menyakut akidah. Mulane teng Quran sering famansa asal yu'min wa man ya yaqul. Kuwe ku wa rak Kafir, profesor, si dokter, si pakar, si budak percaya Quran, monggo raja ubaz, Quran, rasional, samaan enak, ide sor, perspektor, enak, 2L itu urus urus urusanmu deh, tak profesor, dokter itu 50 senyebut dia, 50 senyebut panjen, sing nule tuh, dokter UGM, utawa panjen, 50 belu, 50 romono, 50 tengger, 50 tengger, 50 tidak 50 tengger, 50 menurut ini disebut obuku ini gelare, surga tidak dan begitu. Karena itu ya makhluk, dan akan orang-orang isinya pemikiran negara. Leh, sampai nyebut UGM, doktor, profesor, macam macam maksudnya mudi, Makhluk itu meneror aku ke kampung, auto mobil kampung, mobil kampung, mobil kampung, mobil kampung, mobil kampung, mobil kampung, mobil kampung, mobil kampung,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 Mulanya kulah seneng, kulah orang dari LST itu seneng, lembaga survei Indonesia. Saya itu tidak sependapat nggak, tapi kulah tenang. Benahi itu cuma kalah bali rasional. Mereka orang ahli mitzub kan misalnya siapa presiden berlagi dia bareng ngopo bahwa PBB. Nah LST kan survei. Bener Bora, kok mereka kan kok survei. Dan bodoh bodoh duga mata depan, bodoh raro eh ada sindang ilam, sinduk duwe. Mereka survei lewat LST, sinduk duwe, duga ninduk itu artinya kan bicara mata depan mendatang sing gaib dibeli bisnis tuh <laughs> Rumah satu rak mergo parem be arah Lah masalah bisnis yang kedua ayo ora perlu mbok lem hebat-hebat nemen bener nabi nabi piye jujur wala'a lamur lha aku itu babeh nabi yo ora terus alam gaib Jadi ujare teng susama subnikulla amliku li nafsi nafawwal wa darra ilah Masha Allah walau kuntu a'lamu al-waiba la taqtaru min khairi wa ma ma'taani yatsub umpama aku ngerti barang gaib eh, tentu aku ra tau nek barang elek ini contoh paling gampang umpama nabi pirsalan gaib eh, berarti nabi gak klemne mentah kan mergo ngerti ning mekar aprost oh.